ucapkan untuk tim gulali Indonesia yang sangat luar biasa memberikan tentunya inspirasi manfaat kepada anak-anak kami tentang sedikit mengenal beberapa judul musik Indonesia yang mungkin di sekolah tahunya cuma ilir-ilir, alhamdulillah hari ini tadi tahu beberapa judul musik lagu daerah. Terima kasih jaya selalu untuk tim Gulali Indonesia Terima kasih musik Indonesia undang apa yang uh, apa yang diturkan di seluruh Jawa ini bisa membawa manfaat berharga kepada khususnya anak-anak Indonesia pada umumnya dan khususnya anak-anak Maroko Moyo yang dari Sdn Bravo musik gudali Indonesia. Terima kasih, Terima kasih. Sama-sama cerita kukitu si kurang nyanyi penyanyi itu masuk kantor Yeah.